Tambak di kampung Desa Empulu Tanggulnya itu eh, Sangat memprihatinkan. Gak seperti Saat dulu Saat saya masih Kecil Tanggul-tanggulnya besar-besar Tapi Sekarang Tanggulnya malah pada Hilang bosku Entah kena Apalah pokoknya mungkin karena pengaruh alam kalau terus e, kayak gini nggak ada penanggulangan atau penanganan dari e, pihak yang terkait dinas Perikana lah pokoknya ini kampung atau tambak di kampung Ambulu tinggal nama lambat laun jangan lupa like subscribe di channel, pada di Lagi lihat-lihat tambak, bosku, karena kemarin bosku eh, tambak di lokasi kampung saya, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon habis terkena gelombang air besar. Ini tambak di eh, samping saya pada tenggelam semua bos kemarin, kena gelombang rob dan ikan-ikan yang ada di tambak, khususnya ikan budidaya seperti ikan bandeng dan... Uh, lain lainnya tuh pada kabur semua. Nah kita hari ini uh, sengaja uh, untuk uh, melihat-lihat keadaan uh, lokasi tambak di kampung saya. Oke okay, bosku lihat aja seperti apa keadaan tambak di lokasi uh, desa Ambulu, kecamatan Losari, Kabupaten Serpong. Oke okay, yang bosku yang belum subscribe subscribe. Yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Oke okay, bosku mari kita lihat seperti apa bosku. sekarang tambak di kampung desa Ambulu tanggulnya itu eh, sangat memprihatinkan. enggak seperti saat dulu saat saya masih masih kecil tanggul tanggulnya besar-besar tapi sekarang tanggulnya malah pada hilang bosku entah kena apalah pokoknya mungkin karena pengaruh alam permukaan buminya semakin menurun permukaan air lautnya semakin naik jadi ya kayak gini kondisinya kalau terususan eh, kayak gini nggak ada penanggulangan atau penanganan dari eh, pihak yang terkait dinas Perikanan lah pokoknya ini kampung atau tambak di kampung Ambulu, tinggal nama lambat laun. Oke okay, bosku, jadi kita sampai di sini bosku. Mohon maaf bosku, apabila tayangan video ini kurang bagus atau durasinya sendiri, video ini kurang panjang. Saya mohon maaf bosku karena waktu dan keadaan lah yang tidak memungkinkan. Jadi kita sampai di sini bosku, pokoknya yang belum subscribe bosku silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton kita sampai selesai. Kita mau pulang bosku karena waktunya sudah maghrib bosku sudah mulai gelap. Jadi, bosku kita mau pulang bosku, bye bye.